Baiklah para sahabat selar di manapun kalian berada untuk menemani santai sore kalian saat ini bang imin akan memberikan informasi menarik yang terbaru seputar idola kesayangan kita. Kegabar pertama para sahabat kita lihat di sini ada sebuah unggahan spesial yang membanggakan dari akun staf latihan skor bilar Alhamdulillah persahabat ya bangga banget saat seorang Lesti Kejora ini tampil di acara AXN Asia persahabat ya Berarti tentu idola kesayangan kita ini diakui sebagai penyanyi di Asia Wow, Masya Allah bangga nih persahabat ya Fantastis, suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan Mudah-mudahan idola kita selalu mendunia, selalu go internasional Diunggah kembali postingan tersebut Oleh akun sendal putih Anskor Bilar Ada kalimat question yang dituliskan Bangga banget saat seorang Lesti kejora tampil di acara Alex and Asia Berarti idola aku diakui Sebagai penyanyi di Asia Prestasi seorang Lesti kejora emang gak kaleng-kaleng Masya Allah bangga persahabat ya Mudah-mudahan selalu membanggakan Dan selalu menjadi Sesek inspirasi untuk semua banyak orang. banyak tanggapan banyak di banjir komentar juga yang diberikan dari para sahabat Leslar, yakni dari Akun Sani Renaldi mengatakan, masya Allah, tabarakallah pokoknya best idolaku. Wow luar biasa bangga persahabatnya doakan, mudah-mudahan selalu sukses untuk idola kita. Dan ke kabar berikutnya, kita lihat juga dengan terbaru dari Pub Dance di akun Instagram pribadi miliknya. Papa Daniel ini mengunggah sebuah postingan foto keren banget nih, persahabat Dia memakai kacamata hitam, dan di situ kita lihat ada tugu Monas, ya Masya Allah. Kita lihat juga di kalimat kenshin yang dituliskan oleh Pub Dance, bukan Monas beneran, kata Pub Dance, ya. Wow, ini cute banget. Dan Mudah selalu saya juga untuk Bapak Daniel yang selalu memberikan kebahagiaan dan selalu membuat kita bahagia. Hingga banyak dibanjiri di komentar dan respon juga dari para sahabat Lesler. Salah satunya dari akun Inka Manis mengatakan, "Waduh, opanya baby L keren, masalah banget ya, memang keren banget nih gaya dari Papdals." Selalu saja kece mudah-mudahan saja sehat dan memberikan kebahagiaan kejutan cirukan vitamin Lesti dan rezeki Milan. Ke kabar selanjutnya, kita lihat juga di sini ada sebuah postingan yang membengekan persahabat ya Perhatikan di video ini persahabat ya ketika Leslar photoshoot bareng dengan pasangan Aha Tingkah laku kelakuan Rizky Bilar Yang selalu membuat kita ketawa bahagia persahabat ya Tangan dari seorang Rizky Bilar ini Memegang paha dari atas Halilintar Selalu membuat kita ketawa bahagia persahabat ya Akhirnya <guluh> Bilarina keluar juga nih persahabat ya Perhatikan simak baik-baik Ah wajah banget persahabat ya Langsung saja nih <guluh> Tangan kakak Bilar dipegang oleh Atta Halilintar Masya Allah Ini luar biasa kekiutan yang membungkakan Yang selalu membuat kita ketawa Ada-ada aja kelakuan aneh yang disuguhkan oleh seorang Rizky Bilar Hingga banyak dibanjiri di komentar Banyak respon yang diberikan Yakni dari Kaira, Dia, Denarsi mengatakan Hahaha Bilarina dan Atta ini bersatu katanya Persafet ya kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Evaliana Hidayat gak bercanda gak iseng bukan osas namanya Tuh persahabat ya Emang kelakuan dari idola kesayangan kita ini gasrek banget Selalu ada aja kelakuan yang membuat kita ketawa bahagia Mudah-mudahan pertemanan mereka juga selalu terjalin dengan baik Tetap dukung, tetap support yang terbaik untuk Leslar dan selanjutnya kita lihat juga keunggahan IGsnya Bang Ariel 2 jam yang lalu mengunggah sebuah postingan. Bang Ariel ini sedang OTW di dalam mobil persahabat. ya perhatikan. Di situ ada sebuah kalimat persahabat ya, yang mana tepatnya di jalan tol Cilandak Utama tuh. kira-kira. Wow. Bang Ariel OTW kemana persahabat ya bikin penasaran aja. Atau mungkin akan ada kejutan sesuatu juga yang kita dapatkan hari ini dari Lesti dan Rizky Bilar Mudah-mudahan saja persahabat ya Tentu support dan jangan sampai tidak mendoakan Mudah-mudahan kita semua tetap kompak dan tetap solid mendukung yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar Ke kabar berikutnya perhatikan juga ada sebuah ungkapan yang cute juga persahabat ya. Ketiga Bibi Indi ayah kejora dan ibunda dari dedak lase kejora lagi main joget TikTok persahabat ya. Tiba-tiba ibu dari dedak lase kejora ini langsung lari masuk ke dalam rumah persahabat ya. Aduh coba tebak aja nih Mama Redi. Ini masuk rumah lagi ngapain sampai lari begitu katanya persahabat ya bikin ngakak aja <laughs> Kita lihat di kolom komentar banyak tanggapan yang diberikan dari akun Ulvia Maria Lupa matiin kompor atau matiin keran air katanya tuh aduh banyak banget juga persahabat ya keluarga Leslar Ada-ada aja yang selalu membuat kita bahagia dan berikutnya juga komentar lain diberikan dari akun KT76723 Mengatakan katanya kepingin pipis <laughs> Bikin ngakak -ngak aja persahabat ya Tingkah laku kelakuan dari keluarga besar idola kesayangan kita ini Dan selanjutnya ada info penting dari langit musik Di akun instagram pribadi miliknya Langit musik mengunggah sebuah postingan yang mana di situ perhatikan ada foto kakak Rizky Bilar dan kita lihat di kalimat Carlson yang dituliskan ikut tanyuk program berhadiah seru kolaborasi Langit Musik dan Celebritying.com tuh persahabat ya hadiahnya apa saja seperti pun keren Xiaomi Poco F3 dan saldo link aja senilai jutaan rupiah wow fantastis banget persahabat ya berikan komentar terbaikmu dan raih hadiahnya steak LNC celebrating wow menangkan hadiah handphone dan uang jutaan rupiah persahabat ya mudah-mudahan saja tentu idola kita selalu membanggakan selalu membuat kita bahagia. Kita masih menunggu kejutan kabar baik dan cedungan vitamin selanjutnya. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru selanjutnya soal Lesti, Kejora dan Rizky Bilar. Ini adalah informasi di sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Langsung terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.